Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia ya di sini ada buku paradoks ya di sinilah semua cita-cita Pak Prabowo Subianto dituangkan dalam buku paradoks ini kawan dan ini sudah beredar jutaan ya jutaan buku dan semoga ke depan, ini, dan ini terus dicetak ya. Semoga ke depan yang butuh buku ini mudah-mudahan bisa dapat dan bisa dibaca-baca kawan. Ya, ya. Nah, ini di antara uh, dalam buku ini. Ya, ini di dalam eh, di dalam buku ini kawan. Banyak sekali. Ya, hal sal yang terkait keinginan seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Hak ada semua di sini, ya, keinginan rakyat Indonesia. Nah, ini ditulis sendiri langsung oleh Pak Prabowo Subianto, ya. Ini ditulis sendiri langsung oleh Pak Prabowo Subianto. Dan ini masuk cetakan ketiga ini. Berarti ada cetakan pertama, ada cetakan kedua. Nah, kalau kita lihat di sini daftar isi, ya, mulai dari membangun kesadaran nasional, ya, fondasi pembangunan yaitu ekonomi untuk rakyat Indonesia menghentikan kekayaan kita mengalir keluar hanya 1% orang Indonesia menikmati kemerdekaan itu fondasi pertamanya, fondasi pembangunan kedua adalah demokrasi oleh dan untuk rakyat Indonesia isinya itu adalah bahwa demokrasi kita bisa dikuasai pemodal yang kedua, partai, survei, pemilih, dan media kadang bisa dibully dan dikuasai. Nah, kemudian dalam paradok ini, Pak Prabowo juga memberikan solusi, ya. Solusi menuju 100 tahun Indonesia Merdeka. Nah, di sini Pak Prabowo menyampaikan potensi-potensi negara kita. Ya, kemudian mewujudkan ekonomi konstitusi dan mewujudkan demokrasi rakyat. Selanjutnya, menunaikan janji kemerdekaan. Nah, di dalam buku ini juga ada tujuan nasional ya. Tujuan nasional satu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah. Jadi, bagi saudaraku yang sudah memiliki buku ini bisa dibuka-buka, kawannya. Nah, kesadaran adalah modal utama perjuangan. Nah, ini, ini banyak kawan. Banyak sekali di sini ya. Yang paling penting di sini ya, sedikit-sedikit saya akan uh, bahas, yaitu kesadaran adalah modal utama perjuangan. Kita harus sadarkan sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia bahwa jika dikelola dengan tepat, kita punya modal sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup untuk menjadi bangsa yang kuat dan terhormat. Bangsa yang rakyatnya hidup sejahtera. Nah kemudian di sini memilih untuk menjadi pejuang politik. Keputusan Pak Prabowo untuk masuk ke dunia politik berangkat dari sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran yang, didap yang beliau dapatkan dari mempelajari sejarah bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain Nah dari diskusi Pak Prabowo dengan ratusan pakar ekonomi, pelaku usaha dan negarawan dari Indonesia dan mancanegara Juga dari pengalaman Pak Prabowo puluhan tahun mengabdi sebagai prajurit dan sebagai pengusaha nah, Kesadaran Pak Prabowo pertama adalah Kesadaran bahwa sistem ekonomi dan politik yang dipilih oleh para pendiri bangsa yaitu Sistem ekonomi dan demokrasi Pancasila Atau sistem ekonomi konstitusi Sebenarnya adalah pilihan yang terbaik untuk membangun Indonesia dan mencapai cita-cita kemerdekaan kita Yang kedua, bahwa sistem ekonomi yang sekarang dijalankan oleh negara kita tidak sesuai dari apa yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, ya yang naskah asli yaitu Undang-Undang Dasar 1945 versi 18 Agustus 1945. Ketiga, ketiga, bahwa tidak mungkin Pak Prabowo bisa berhasil mengembalikan haluan ekonomi negara tanpa perjuangan politik. Oleh karena itu, pada tahun 2008, Pak Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Pada tahun 2012, Pak Prabowo mendapatkan mandat dari Partai Gerindra untuk maju jadi calon presiden Republik Indonesia di pemilu 2014. Walaupun tidak dinyatakan sebagai pemenang. Pak Prabowo dan Pak Tarajasa mendapatkan dukungan dari setidaknya 60 juta rakyat Indonesia yang ikut memilih. Kemudian pada tahun 2018, Pak Prabowo kembali mendapatkan mandat dari Partai Gerindra untuk menjadi calon presiden RI di pemilu 2019. Walaupun tidak dinyatakan sebagai pemenang, Pak Prabowo dan Sandiaga Uno mendapatkan dukungan dari setidaknya 68 juta rakyat Indonesia yang ikut memilih. Partai Gerindra walaupun baru berdiri tahun 2008 juga mendapatkan suara terbanyak kedua di pemilu legislatif 2019. Karena itu Pak Prabowo menulis buku ini. Ya Pak Prabowo ingin ada lebih banyak warga negara Indonesia yang mengetahui di mana Indonesia sebagai negara dan sebagai bangsa saat ini berada dan bagaimana sepatutnya haluan negara kedepannya. Pak Prabowo percaya bahwa dukungan yang pernah Pak Prabowo dan Partai Gerindra terima dalam pemilu yang Pak Prabowo ikuti adalah karena visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh Pak Prabowo kepada segenap bangsa Indonesia. Karena gagasan yang Pak Prabowo sampaikan, sebagai seorang pejuang politik adalah sebuah kehormatan bagi Pak Prabowo untuk memperjuangkan Indonesia yang adil dan makmur. Indonesia yang seperti dicita-citakan oleh para, para pendiri bangsa kita. Cita-cita yang mendorong para pendiri bangsa untuk berjuang, mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah ini banyak sekali kawan di sini. Ya, jadi di sini. Eh, ini baru-baru bar, ini nanti bertahap-bertahap aja kawan. Nanti saya coba carikan linknya. Ada linknya ini buku ini, saya pernah dulu tapi hilang di whatsapp saya jadi yang belum pernah dapat buku buku ini ya, buku paradoks ini uh, nanti coba saya carikan linknya ya jadi bisa dibuka di handphone masing-masing nah, itu kawan, jadi ini terkait paradoks, paradoks uh, Indonesia karena ini tebal, bukunya ini tebal ya, tebal, termasuk karena keinginan Pak Prabowo itu menjalankan amanah negara itu yang sesuai dengan undang-undang dasar 45 yang naskah asli, bukan yang hasil amandemen, khususnya di pasal 33. Ini kawan, bukunya. ya Atau mungkin bisa juga cari di grup di website-nya Gerindra mungkin ada, atau cari di Google terkait paradoks Indonesia. Itu tebal itu, ya. ya mau bisa baca-baca ya. Nah mungkin yang tidak suka membaca, Nah, coba saya berpikir bagaimana caranya bisa dibuatkan secara eh, kayak video ya kayak ada video ya, jadi bisa didengarkan yang mungkin yang eh, tidak suka membaca buku banyak ini, nah, belum lagi terkait kepemimpinan militer Pak Prabowo ini tebal-tebal ini kawan, ya kan? Coba gue, coba itu gue. Ini buku, buku satu ini, ah, kepimpinan militer Pak Prabowo ini baru buku pertama, buku kedua tuh ada, nah. tebal, ini jadi asik, membaca buku ini ya, untuk mau mengenal lebih dalam siapa Pak Prabowo Subianto. Yang jelas Pak Prabowo Subianto itu tidak gila jabatan kawan, tapi kalau dikasih amanah pasti beliau kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan boleh tidak gila kekayaan karena boleh sendiri sudah kaya raya sudah kaya sudah sudah mapan sekarang beliau hanya ingin mengabdikan oh, jiwanya untuk bangsa ini ya supaya semakin maju bagaimana menurut sahabatku baikkan videonya kawan ya bunya. Sip. Prabowo presiden